Nabi SAW mengatakan ngasih peringatan sama kita, It, itu Idul Fitri itu bukan pakaian baru, bukan kain baru, bukan peci baru, bukan senjata baru, tapi imannya di upgrade Artinya kan punya handphone gak? Tuh kalau lagi mau ada aplikasikan ngedownload, betul gak? Tuh pemasangan ada install, betul gak? bentar berapa bulan ada tulisan lagi tuh upgrade naik versinya naik tingkatannya iman juga begitu jangan handphone lo upgrade mulu iman lo segitu-gitu aja malu kita sama Allah Nabi ini yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita selalu minta sama Allah minta keribaan ibu bapak yang dirahmati Allah kita hidup di dunia tanpa keribaan Allah kita hidup di dunia tanpa rahmat dari Allah SWT